Seseorang harus sudah tahu betonnya terlebih dahulu. Bilandoro merupakan masyarakat Indonesia. Yang khususnya mempunyai orang tua keturunan Jawa, maka pasti tak asing lagi dengan istilah weton. Weton merupakan budaya Jawa yang menyakiti nasib orang berdasarkan hari lahir. Bagian doro yang mempunyai weton, Rabu Pahing, tentu saja telah sangat penasaran akan nasib atau makna dari weton tersebut. Berdasarkan primbon, weton ini mempunyai neptu 16 yang didapat dari hari Rabu 6 dan pasaran pahing 7. Jumlah tersebut mempunyai watak unik dibandingkan dengan weton lain. Sebab weton ini mempunyai sisi yang teduh dan tenang, Namun juga senantiasa riang gembira serta tak mudah marah.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 Kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami Watak Rabu Bai, woton ini pun mempunyai watak suka menolong serta luwes saat melakukan apa saja. Ia pun, sosok yang mempunyai penampilan menarik meski senang menggunakan pakaian sederhana. Watak menonjol yang dimiliki oleh woton yang satu ini adalah dia tulus sekali setiap menolong orang lain dan tak pernah menginginkan imbalan sama sekali. Ia pun tak suka menyimpan perasaan dendam kepada seseorang. Lalu, weton ini bahkan dapat menjadikan sosok atau teman yang bisa menjaga rahasia yang baik. karir Rabu Pahing. Rabu Pahing mempunyai sifat yang baik sekali serta senang menolong orang tanpa pamrih. Tetapi ada pula sisi buruk dari orang yang memiaweton ini. yakni biasanya dia mempunyai pikiran yang sempit serta kaku. Ia tak dapat melihat sesuatu hal dari sudut pandang berbeda, sehingga milik Weton ini tak cocok kerja menjadi seorang pegawai Sebab dia tak akan mampu mengerti sudut pandang dari rekan satu tim Sekaligus tak dapat menuruti perintah dari pimpinan Weton ini paling cocok berkarir pada bidang bisnis Sebab sifatnya yang tak suka diatur dan lumus dia pun akan cocok dalam usaha pada bidang pertanian atau bahkan perdagangan maklar, cinta Rabu Pahing di dalam hal cinta. Maka weton satu ini begitu cocok apabila disandingkan dengan seseorang yang mempunyai weton 18, 13, dan 8. Beberapa weton yang termasuk dalam jumlah tersebut antara lain Minggu Pon, Sabtu Pahing, Kamis Wage, Rabu Legi, Senin Pahing, Selasa Wage, Selasa Legi, dan juga Senin Kliwon. Apabila Rabu Paun ini dapat berjodoh dengan sejumlah weton yang telah disebutkan sebelumnya Maka ia akan memperoleh sebuah kehidupan rumah tangga yang jauh dari masalah dan harmonis Dengan begitu rumah tangganya akan terasa selalu tenang dan juga damai Di dalam kehidupan rumah tangganya mereka pun dapat saling melengkapi satu sama lain serta tak mempunyai masalah apapun rezeki Rabu Paing berdasarkan primbon Jawa weton tersebut akan memperoleh kemudahan saat mengais rezeki Pemilik dari weton tersebut akan dianugerahi Rezeki yang terbilang melimpah Serta disebut akan jadi kaya dengan paten. Ia pun akan hidup secara bahagia Dan juga berkecukupan Tentu saja weton tersebut akan membawa keberuntungan Untuk keluarganya pada bidang ekonomi Akan tetapi Tentunya, semua itu perlu dibarengi oleh usaha dan juga kerja keras dari seseorang yang memiliki weton ini. Rabu Paing pun mempunyai sisi yang buruk, yakni boros serta tak suka jika diperintah. Oleh sebab itu, guna memunculkan rezeki dan juga energi yang positif, maka weton tersebut harus dapat mengendalikan diri sendiri. Sekian apa yang bisa kami sampaikan, jangan lupa memberikan komentar dan membagikannya ke komunitas sendorok dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu Sakundumadi, Kaising Rebedok, Nirding Sambikolok.